Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, sahabat salah dimanapun berada Saya satu Purwanto dari Kabupaten jari, Provinsi Sumatera Selatan. Pertama-tama saya mengucapkan satu terima kasih kepada manajemen salah satu yang telah satu harapan dan impian saya, sahabat satu jari, salah satu sahabat salah satu sahabat mengembangkan atau meningkatkan hasil produksi daripada budidaya makhluk BSF saya melalui dana bantuan sahabat yuri BSF saya senang dengan adanya dana bantuan sahabat yuri BSF sebagai wujud kepedulian manajemen yuri BSF untuk sahabat-sahabatnya agar dapat lebih lagi meningkatkan hasil produksi dari budidaya maggot BRK nya bagi teman-teman yang ingin mendapatkan hal yang sama seperti saya teman-teman bisa join ataupun gabung dalam Facebook Yuri BRK mana dalam Facebook ini ada dua pilihan yaitu Facebook umum dan Facebook rahasia dalam Facebook rahasia itu tempat berkumpulnya orang-orang yang sudah sukses dan sedang dalam proses budidaya magot teman-teman bisa share praktek budidaya magot yang teman-teman lakukan di dalam facebook rahasia ini kemudian teman-teman akan mendapatkan masukan dan arahan dari ahlinya budidaya magot seperti ada masyegi Mbak Yuri, Mbak Oji Kemudian ada Mas Kandra, Mas Supra Ketil, Mas Purwa, Dan saya sendiri Serta masih banyak yang lainnya Berikutnya Teman-teman juga bisa Download aplikasi Yuri di Dimana dalam aplikasi Yuri BFF Teman-teman bisa melihat Tutorial video-video yang tidak dapat ditonton di Youtube teman-teman tinggal lihat atau tinggal menonton kemudian mengikuti panduannya saya bangga menjadi bagian untuk Indonesia lebih bersih saya menggunakan sampah dan limbah dalam kutidaya Magus DNF Indonesia, salam memat bersilah Indonesia.